Aku ke gedung ini, guys. Saya mau nge-review dalamnya gedung ini, guys. Teng, Ini kayaknya hotel atau apa? Kita lihat, guys. Ntr. Asti. Ah, Wang sukiingin lagi, guys. Aku nunggu juga di guys kita masuk, kita masuk, kita masuk let's go terlihatannya cantik banget baik, kita itu yang paling lama gedungnya guys yang lain tuh gedung baru-baru oh ini dia guys kita masuk gedungnya ini dia apa dalamnya kita lihat oh opera Gedung apa ini ya? Ini dia. Kita review gedungnya ya guys. Saya kesini tadi kan mau review gedung. Kamu tahu ini apa? Gedung Opera. Ternyata gedung Opera semegah ini ya yeah. semegah ini guys di si Hong Kong itu kesenian itu sangat hmm. ini. dalamnya asli kita pegang asli atau kawee? The Opera Asli guys, asli. Ini dalamnya gedung yang megah itu ternyata gedung opera. Dia belajar opera. Begitu indah. Gedung opera. saya bisa, bisa lihat seperti ini dalamnya sorry ya guys hmm, tutup hmm. ini gedung opera karena di Hong Kong opera itu sangat sangat luar biasa peminatnya seperti uh, kalau Indonesia wayang uang guys. Kalau di Hongkong, Kong opera, nih. Asli cantik operanya. Ini gedungnya pun gedung opera. Nah, ini gedung operanya, guys. Apa luarnya lagi? Ini luarnya, guys. Nah, gedung yang cantik indah ternyata gedung opera oh, sekarang beda bagus ya guys seperti ini fix penasaranku sudah terjawab guys kapan-kapan ngevlog lagi yang lain ya guys ini asli lo, guys, bukan bukan bukan saya tadi keluar, ini dari sana ini all information all about great ya kita ke MTR dan makan ya guys dulu ini buat apa guys ini mesin untuk kita masukin batotong kamu tahu batotong guys alat untuk kita naik naik MTR tidak pakai uang cash let's go di Hong Kong Dior Cross asli buat tidak seperti di Indonesia artis-artis pamer di Hong seperti ini sudah biasa guys let's go ke MTR, pulang dalamnya seperti ini luas. tempatnya bosku ini atasnya atasnya sudah tahu kan guys jalan raya gede bawahnya ini keren kan pasti keren kalau gempa bumi ya cepat-cepat saja Hong <tuh> <-kong>, guys. guys <tuh> terima kasih telah melihat videoku yo guys sudah suka lekser ini enak mana? Perhatian, perhatian, perhatian. Perhatian,